Jadi siapakah yang menjadi Ketua Panitia Perhelatan Kunjungan Kepala Negara seperti ini? Dan bagaimana Sang Ketua memastikan setiap detail dari acara telah rampung menjelang ketibaan Presiden? Bisa tentukan, nanti saya sampaikan perdisi Pak Darang. Eh, eh Halo, nih, apa kabar Pak? Baik, baik, baik. Aduh, Mohon, waktunya Pak. Sehat, ini... sehat. Aduh, sehat, sehat. Aduh, sehat, sehat, sehat. Pak Darang ini, ada apaan ini? Soalnya, soalnya pada Darang ini adalah bisa dibilang Ketua Panitia lah ya untuk kunjungan oh, yeah. presiden kali ini. Jadi uh, yeah, yeah. Uh, saya yeah. ingin ingin pemirsa itu punya bayangan, gitu, mm -hmm. pada, menjadi seorang PIC, mm -hmm. charge, dan ketua panitia, hanya uh, yeah. dari kedatangan seorang presiden itu mm -hmm. apa yang pertama dilakukan, tuh, Pak sebagai wow. ketua panitia <laughs> dan dan mulai dari mana? <laughs> ya, dan ya. begitu ada keputusan jadi kunjungan, hmm. yang langsung kita kerjakan adalah ada beberapa hal, tuh, Mas. Tuh. Hmm. Pertama dari segi manajerial, langsung kita bentuk. ...tim kita. tentu okay. dengan arahan Duta Besar, kita hmm. bentuk tim dalam bentuk kepenetiaan... ...yang melibatkan tidak hanya KBRI Kanberra, hmm. tapi juga KJRI dan hmm. KRI, konsulat jenderal dan konsulat di seluruh uh, ya, Australia. Australia. Okay. Mengapa demikian? Karena sifat kunjungan ini kenegaraan. Ya. Artinya seluruh wilayah Australia. Yang Sehingga... Setelah dibikin teamwork dalam bentuk hmm. kepenetiaan yang kita langsung akses adalah deliverable apa namanya hasil yang mau dicapai dari kunjungan ini. Oke. Okay, substansi itu dulu ya substansinya, ya, substansinya dulu yang ya. Oke. Okay. Jadi ada substansi di bidang ada beberapa hal yang memang dicapai, ingin dicapai dari uh, kunjungan ini. Mm -hmm. Antara lain uh, ada penandatanganan plan of action dari komprehensif strategic partnership yeah. dan kemudian tadi ada semacam pertukaran nota. Bahwa kita sudah meratifikasi hmm. Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement ya, nah ya, itu. Ya, itu itu dari ya. variable yang memang kita harapkan menjadi outcome Jadi itu yang harus ini. goal gitu ya Betul okay. gitu. Jadi substansi dulu yang betul, dijalankan betul. Nah setelah substansi baru uh, hmm. masuk ke mana tuh? Baru itu? kemudian ke halang sifatnya aspek penyelenggaraan Oke okay. Jadi tadi aspek substansi, sekarang aspek penyelenggaraan Itu mencakup bidang protokoler, hmm. bidang keamanan pengamanan hmm. kemudian bidang apa namanya teknis dan logistik macam-macam hmm. itu pak hmm. istilahnya from the cradle to the grave dari <laughs> sampai <laughs> ujuk, ah, ujuk. sampai Z gitu kan dan, dan ini detail sekali kan pak detail sekali detail sekali, detail sekali. dan menariknya kalau Masalah program itu juga sangat dinamis. Banyak pihak yang terlibat, mm -hmm. jadi peru, satu perubahan pasti yeah. melibatkan banyak pihak exactly. lagi yang harus dimodifikasi, exactly. termasuk juga dari pemerintahan betul, Australia betul, sendiri. Betul, gitu betul, kan? Betul. Itu gimana tuh agar komunikasinya tuh jadi semua bisa nerima, jadi memang. Kita juga melihat bagaimana Australia menggunakan sistem komunikasi mereka. Mereka gunakan satu pintu. Hmm. Kita gunakan satu pintu ke namanya Department of Prime Minister and Cabinet (DPMC). Okay. Kemudian DPMC inilah yang kemudian mengkoordinasikan ke berbagai pihak di Australia, dari mulai Australian Federal Police, Aha. kemudian biaya cukainya, security-nya, hmm. kemudian pihak Kementerian Luar Negerinya. Pihak macam-macam terkait itu. Oh, jadi dari pihak Australia satu pintu juga. Satu pintu. Mereka akan disper semua informasi betul. itu. Maka tadi masih yeah. sampaikan perubahan kecil bisa merubah banyak hal. Karena yeah. begitu. Yeah. Rubah aja sedikit jam. Hmm. Kita bilang ke Australia ke DPMC. Kemudian hmm. mereka semua. ke semua. Berubah semuanya itu. Mereka nah, nah, siapa saja, Pak, yang terlibat uh -huh. dalam kepanitian ini? Apakah KBRI? Yeah. Tadi kan disebut KBRI, yeah. KJRI, KRI. Yeah. Terlibat gitu. Tapi yeah. di luar itu kan dari pihak pusat juga pasti banyak yang terlibat. Betul-betul. Betul. Jadi kita ini sebenarnya sifatnya membantu. Tim dari Jakarta hmm. yang sudah datang sejauh ini tim advan dari Jakarta hmm. yang nanti kita bekerjasama untuk memuluskan pada hari H pelaksanaan. Itu tim advan ini berapa hari sebelumnya? Datang H minus 4 Oke, okay, sebelum hari. Dia. Tetapi kita sudah kerjasama dengan baik sejak awal itu mas. Hmm. Dan kita pun selain dari KBRI dan KJRI kita melibatkan masyarakat manitanya hmm. itu kita ada masyarakat dari ada mahasiswa di Canberra yang juga kita libatkan di kepratian. Okay. Kunjungan Presiden ke negara sahabat tentu saja melibatkan proses keprotokolan yang sangat ketat. Ini untuk menjamin setiap prosesi yang diagendakan berjalan dengan lancar, mengikuti aturan, dan menunjukkan penghormatan kepada negara maupun pemimpin yang didatangi. Tak terluput juga dalam kunjungan kali ini. Pak, makna dan fungsi protokoler atau protokol itu. Saya sudah bersama Kepala Protokol Negara, Pak terima Hadi, kasih. apa kabar? Andre, terima kasih. Dan diramping juga oleh Direkturnya, Pak Alfie. Terima, Alfie. terima kasih juga ya. sudah gabung. Ya. Nah, Pak Ari mungkin boleh jelasin juga, pemirsa kita kan mungkin nggak tahu banyak, Pak, soal protokol. Taunya kalau Presiden menghadiri sebuah acara atau Kepala Negara lain datang ke Indonesia, protokolnya sangat-sangat ketat, gitu ya, Pak. Ya, ya. Sebenarnya Protokolnya itu apakah hanya mengatur acaranya bagaimana, siapa ketemu siapa, atau ada makna yang lebih penting kenapa protokol itu dipertahankan dalam pertemuan-pertemuan tingkat negara? Ya, sebenarnya tiga komponen besar ya di dalam protokol itu ada tiga komponen, tiga elemen, hmm. yaitu pertama itu adalah tata tempat, hmm. jadi kita mengatur... Siapa, tempat, duduk iya, mana. siapa duduk di okay. mana yang sesuai dengan kedudukan beliau? Oke, okay. nah ini tata tempat ini kadang-kadang memang sensitif. Nggak boleh salah, itu tidak dong, boleh salah. Kalau presiden ya, di sebelah kepala negara itu udah pasti cuma menurun ke bawahnya juga. tidak ya, boleh salah, ke bawahnya ya. tidak okay. boleh salah. Itu ada, ada rank-rank tersendiri gitu okay. dalam, dalam dalam aturan yeah. yang utama. Lalu kedua, hmm. itu tata upacara. Oke, okay. iya, tata upacara seperti kalau seandainya kita kedatangan tamu negara model upacara yang bagaimana okay. karena model upacara yang bagaimana itu merefleksikan bagaimana penerimaan suatu negara terhadap negara lain oke, okay, itu menunjukkan uh, tingkat kedekatan, kesahabatan gitu kan? tidak atau? hanya tingkat kedekatan, tapi jenis kunjungan oh, okay. karena ada ya. uh, kunjungan yang juga berbagai jenis, jenis, jenis ya, ya. Okay. ada kunjungan kerja kunjungan kerja berarti tata upacaranya itu tidak terlalu uh, hmm. megah dan uh, hmm. grand gitu itu yeah. praktis sekali okay. ya, Tanpa bahkan kadang-kadang tanpa ucara, upacara hmm. ada juga yang namanya kunjungan resmi official visit hmm. Ya itu uh, ditandai uh, bahwa uh, kepada negara fukur, yang ya. datang hmm. itu biasanya dia baru atau dua, sudah 2 tiga kali datang dan ranknya hanya Perdana Menteri, okay. tapi ada misalnya yang state visit itu biasanya oke. pertama kali datang ya levelnya presiden dan Bahwa. raja apakah ini state visit apakah ini official visit apakah ini working visit uh, itu artinya uh, tidak hanya menyangkut hubungan antar satu negara dengan yang lainnya, hmm. kedekatan dengan tapi itu memang aturan internasional oke, jadi standarnya ya. pun standar. bukan standar Indonesia standar, ya, jadi saja kalau gitu. seandainya kita selalu mau uh, berkunjung ke suatu negara mereka akan mengatur kita apakah ini state visit, apakah yeah. ini official visit, apakah ini working visit. Oke. Okay, yeah. Iya. Okay. Sering jadi, sering bentrok nggak antara, karena kan protokol setiap negara kan pasti yeah, ada protokol yeah, yang berbeda ha, mungkin kita, gitu. Kita kita kadang-kadang selalu menginginkan semua negara inginnya state visit. Oke. Okay. Tapi kan kita ada ada perhitungannya apakah. Negara tersebut pernah kepala negaranya pernah datang nah, dua ya, tiga kali. Hmm. Karena kalau dua tiga kali 4 sampai lima kali dia datang <laughs> misalnya ke Indonesia, Nggak mungkin sama negara tersebut, ini, ya, ya, kan, ya itu kan agak agak pengaturannya agak It, berbeda. Okay. itu seperti ke... working visit ini pada waktu misalnya pelantikan Bapak Presiden. Oh ya, yeah. okay. iya kan banyak kepala negara yang datang yeah. pada waktu kemarin uh, pelantikan. Iya, Bapak banyak kepala negara yang datang. Oke, okay. nah tidak mungkin kita Setiap akan melakukan negara, negara itu visit, ya, ya. karena itu kan berarti upacara padahal <laughs> pada waktu itu kan waktunya <laughs> memang sangat sempit jadi ya, kita ya, semua ya. memperlakukan working betul-betul betul. jadi memang kelihatannya uh, ah hanya sekedar protokol hmm. gitu ya tapi sebenarnya tidak hmm. uh, maknanya sangat besar uh, dalam, dalam pengaturan pertemuan apalagi antar dua kepala negara hmm. seperti menempatkan uh, duduk di mana tuan rumah hmm. ya tuan rumah harus selalu mengkanankan Tamu hmm. itu standar internasional. Ya. Dimanapun kalau tuan rumah selalu mengkanankan tamunya, okay. itu bentuk penghormatan. Standar internasional. Cara cara, hmm. cara, cara, cara, hmm. uh, cara, pengaturannya. Terus juga bentuk dinernya bagaimana. Hmm. Ya. Mata, makanannya ya. pun. makanannya Itu, itu di diatur. di area bapak ya, juga. Iya. Dan okay. makanannya itu mungkin seolah-olah eh uh, uh, seolah makan biasa saja sebenarnya yeah, tidak. Iya, yeah. yeah, banyak banyak kesempatan kesempatan kita katakanlah gastrodiplomasi okay. atau diplomasi kuliner kita. Oke. Okay, ya, yeah, itu, itu menjadi jadi isu bahan itu. obrolan bisa itu, bisa bisa hmm, bahan hmm, obrolan 10 menit hmm, uh, hmm. memulai makan dengan menceritakan <laughs> uh, ini ini makanan ini dari daerah Misalnya dari ya. daerah Jawa Timur, ini makanan ini khas misalnya sotonya soto Banjar Itulah atau apa. Jadi diplomasi makanan itu diplomasi itu ya? makanan. Okay. Jadi kita kesempatan kita mengenalkan uh, kuliner kita dalam bentuk apa yang disebut dengan gastro diplomasi. Salah satu agenda terpadat presiden dalam kunjungan itu Canberra akan dilakukan di sini di Parliament House di Australia atau di Canberra Australia. Di sini, di rumah Parlemen Australia ini, Presiden akan bertumbuh patah dengan Perdana Menteri Australia, akan juga melakukan sejumlah perbincangan, terkait dengan beberapa janji yang akan dibahas, dan juga akan memberikan pidato ke hadapan seluruh Parlemen Australia di tempat ini. Salah satu juga akan dilakukan, makan siang di Great Hall di belakang saya ini. Nah, semua tahapan ini mulai dari pembicaraan mengenai agreement-agreement atau kesepakatan-kesepakatan hingga pengaturan makanan siang, pengaturan pertemuan dengan Perdana Menteri, semuanya butuh pengaturan protokol yang sangat-sangat ketat, dan ini sudah sangat dipersiapkan sebelum Presiden. Jadi, apa saja yang Mas Anto atur di acara pada saat Pak Presiden akan berada di ruangan ini. Ya, jadi biasanya kita berkoordinasi dengan pihak Protokol Australia hmm. dan mereka akan memberikan briefing kepada kita. Okay. Laka -laka ini barusan ya? ya apa yang ya. akan dilakukan Presiden RI dan rombongan ketika memasuki Great Hall? Hmm. Jadi tadi contohnya Presiden RI akan memasuki Great Hall bersama Perdana Menteri Australia, okay. Ketua Oposisi, Ketua Senat, dan Ketua Parlemen kemudian mereka melalui pintu itu dan ada semacam upacara adat. Ya, Jokowi duduk mana mas? Nah, untuk pertama-tama pada saat kedatangan mm -hmm. mereka akan duduk di panggung dulu. Di oh, di panggung dulu. Ya. Oke. Okay. Kemudian mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Australia. Negara kedua negara. negara. Oke. Okay. Kemudian ada sambutan dari pihak tuan rumah. Oke. Okay. Ya. Setelah itu nah, mereka turun. Turun. Nanti. Uh, Menurut informasi dari pihak Australia, mm -hmm. Jokowi akan duduk di sini. Ini bangkunya? Ya. ini bangkunya. Bangkunya yang ini atau diganti? Kemungkinan akan diganti. Yang oh, lebih bagus. Okay. Uh, harus lebih bagus. Itu ya. yang itu mungkin bangkunya. Mungkin lagi. yang itu. iya. <laughs> Soalnya <laughs> <Mereka> itu bilang, <laughs> lebih, lebih tinggi. Ya, coba coba yang tuh. Yang ada ada bangun. emblemnya ada, Betul ada emblem. Australia. Nah, ada emblemnya tuh di atas bangkunya. Jadi ini yang lebih, -lebih makanannya resmen. nanti bagaimana tuh? Disepakati juga makanannya kita sampaikan preferensi makanan dari pihak Indonesia seperti apa? Misalnya hmm. kita minta yang halal atau okay. makanan yang matang gitu ya. Jadi nanti Australia juga akan menyesuaikan. dan uh, kita sudah sama-sama sepakati menunya ini nanti akan di-share ke kita dan kita juga tunjukkan kepada okay. pilihan presiden. Udah disepakati ini sekarang ya? Uh, Tadi belum final, belum karena final. biasanya menjelang hari-hal, -hari, dua hari, itu, itu baru kita dapat. Ya. <laughs> Protokol menjadi sangat penting setiap kali presiden hadir di hadapan perwakilan negara lain. Terutama saat tatap buka dengan pemimpin negara lain dan acara resmi yang melibatkan pejabat dari kedua negara. Salah satunya seperti yang akan berlangsung di gedung Parlemen Australia ini. Semua persiapan rampung, akhirnya tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Kedatangan Presiden Republik Indonesia bersama delegasi yang tidak hanya membawa pesan persahabatan, namun juga berbagai agenda untuk mendorong kerjasama antar kedua negara. Kesuksesan dari kunjungan yang hanya berlangsung selama dua hari ini sudah ditentukan sejak persiapan yang dimulai beberapa pekan sebelumnya. Jabat tangan disambut, pertemuan dilangsungkan, pesan disampaikan, dan tanda tangan pun dibubuhkan. Kunjungan pun rampung, namun... Pekerjaan justru baru dimulai. Pekerjaan yang akan memastikan seluruh kesepakatan yang tercapai di sini dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden. Demikian pantauan Sapa Diplomat dari balik layar persiapan kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia ke Australia dari Canberra, Australia. Saya Timothy Marbun dan juru kamera Ian Faris. Pamit sampai jumpa di Sapa Diplomat.